Bila Islam siapa? Alhamdulillah Allah ta'ala wi teraju teraju pemerintah eh, Duk di duk bawah orang Islam Orang Islam boleh peretoh Orang kafir pada zamir dulu Masya Allah Tapi dengan sebab Orang Islam tahu Islam Orang Islam tak taqwa kepada Allah Orang Islam menetak Islam Orang Islam duduk khaynak Atas muka dunia ni dengan korupsi dengan menipu makia arak berjudi zina mabuk kaya gotu-gotu ni gotu. gotu, gotu. Gato-gato ni saya kecil ni cuba baca di dalam sejarah-sejarah pemerintah he eh, pada zaman-zaman dahulu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, Bani Fatimiyah, Bani tu, Bani ni, masya-Allah, raja-raja dulu, pemerintah-pemerintah dulu suk samra dengan zina minum arak dan menipu pecah belah pakai pada zamil-zamil dulu. Sebab tu orang Arab yang sebut katanya. Maka. la ni. Kambing impera kita. Dah kita tahu Islam. Jadi kambing caunai kita. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرُشٌ عَظِيمٌ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 ألا يسجدون اللَّهِ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذهب بكتاب هذا، إذهب بكتاب هذا، فألقه إليهم، ثم تولع عنهم، فانظر ماذا يرجعون؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Innahu min Sulaymana Wa innahu rahim Ayat 22 sampai 30 Suratul Nabi Cerita ada hubung-hubung-hubung Saya baca tak habis cerita lagi Ayat 22 ni sambung daripada Ayat kemarin Iaitunya Nabi Sulaiman dia cari Burung Burung hud-hud Burung belatuk Burung belatuk itu tidak lama gaibnya Selepas itu lalu datar sambil berkata kepada Nabi Sulaiman Aku dapat mengetahui secara meliputi akan perkara yang engkau tidak cukup mengetahuinya Maknanya, hei Sulaiman Aku tahu benda yang mu tak tahu Aku kita tengok dah Satu tempat yang mung tak bersagi di tempat tu ani nabi sallallahu alaihi wasallam reti gapo hak burung belatok kecek sebagai sailap kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yogi rato pas tu cuba kita gambarkan katanya daripada palestine gigi ke yaman berapa ribu kelo terbang dia sebab tu nabi sallallahu alaihi dah katanya aku nak cabut bulu ha, nak marah kepada burung belatok sat ni ni ayat sudah pun kita baca kemarin eh? Tak boleh Dengan membawa khabar berita Yang diyakini kebenarannya Mananya Berita yang aku nak rayak kepada Mung Adalah berita betul Sebab apa? Anih. Barulah ia rayak Ini wajatum ra'atan tamlikuhum Wa utiyat min kulli syai' Sesungguhnya aku dapat Seorang perempuan memerintah mereka Iaitunya Raja Baltis yang peratah di negeri Yaman tua yang dikatakan golongan yang besar pada waktu-waktu tu namanya Himyar rajae Himyar yang banyaknya orang-orang yang gagah sebut di dalam tafsir katanya orang hendak jadi senabadi bagi raja Balkis ni lebih daripada 300 orang dan setiap sore-sore Daripada 300 saat ini Adanya orang-orang dia, maksudnya nong dia Lebih daripada puluh-puluh ribu Sore-sore, cuba kita gambar Katanya, kaja pada waktu itu Besar setara mana Yang di banding dengan lo ni lah Lo ni Dunia besar apa, Dengan bilengnya manusia Cuba kita gambar katanya yon adib Dah tahu apa ribu tahun dah. Ha Nabi Sulaiman ni Tentera dan Orang-orang hendak jaga KJR Balkis pada waktu tu di negeri Sabak Ataupun di satu tempat yang dinamakan KJS Sabak Yang Allah Ta'ala firman Dan nah, namanya surah Sabak Dan ia telah diberikan Kepadanya serba sedikit Dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan dan ia pula mempunyai singgah sana yang besar Masya Allah ni Burung untuk rakyat kepada Nabi Sulaiman. Raja ni ada belakang Gotu goni, gotu goni Kelengkap percara dia peretah Khisi dia besar, istana dia besar Kecek yang Apabila disebut kepada semua kabinet menteri dia Semua pakat dengar belakang Ni nak ayat katanya hebat besarnya Raja Balqis Pada zaman-zaman dahulu Patu raja-raja Tino ni Memang dia ada seluruh dunia Sebab Tiap-tiap yuk semai Adanya cara Persetujui Orang-orang yang ada di Mana-mana tempat, mana-mana negeri Adanya dia setuju Nak latih ataupun Ambil orang lelaki jadi raja Ada setengah-setengah Ambil orang perempuan jadi raja Sebab apa? Sebab tak ada orang lelaki Yang berhak naik jadi raja semua tu duduk di atas ke apa? Atas persetujuan orang ramad Tiap-tiap negeri lagu tu lah belakang Kita apa? Bila baca Ada sejarah tani, Zami-zami belum pada ni Ada belakang dah? Raja hijau Raja apa lagi? Raja biru Raja tu, raja ni no, katanya Ada raja yang disetujui oleh Semua kabinet menteri Ataupun Orang-orang duduk di dalam ratu maka latih nah orang yang support amnat to pai daripada dulu tu boleh jadi pak dia tapi buang mari urung tak ada hak jatuh maka hak tino naik jadi raja dan sebagainya alhamdulillah nah ada belakang, setiap tempat atas muka dunia ada raja ada presiden nah ada Menteri, uh, uh, materi saja dan sebagainya. Wallah wala mani cara-cara pemerintah hai manusia, hak pentingnya Allah Taala nak wujudkan dunia ni diratah oleh manusia dan bawa membawa kebaikan. Ah, kita orang Islam ni kita boleh semangat so. Semangat yang Allah Taala royak di dalam suratul anbiya. Wah, saya royak katanya semangat tu. Maksudnya kita orang Islam ni tak putus-putus harap semoga dunia ni aman sentosa dan diwarisi dipereintah oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Sebab tu Allah Taala raya katanya walaqad katabna fi zaburi min ba'diz zikri anna al-ardha yarithuha ibadiy asalihun. Sesungguhnya kami sudah pun tulis di dalam kitab az-zabur Selepas daripada kitab Taurah Selepas daripada kitab Taurah Tak saya terjemah kitab Taurah Sebab kitab Taurah pada zamir Dia turun dulu Kitab Zabur turun belakang Tuhel ayat katanya Kami tanda tulis Di dalam kitab Zabur Selepas daripada turunnya kitab Taurah Gapa? Bahwa bombing ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, bermaknanya orang yang sepatutnya jadi raja, jadi presiden, jadi nayuk, jadi gapo, sepatutnya hamba-hamba Allah yang soleh, yang jauh, yang baik, tapi ha, ini ulama mahu hurai pula. Dah tak ada orang soleh. Tak ada orang berjuru. Jadi raja-raja zoleng. Raja Islam ni maksudnya. Kalau jadi presiden, presiden menipu. Jadi nayuk rata-rata menteri, makin ruik. Maka Allah Ta'ala gati daripada orang yang beriming, jadinya orang kafe nak jadi pemerintah. Itu nah, dah lah. Huh? dah orang Islam ataupun orang berimej dengan Allah Taala khianlong menipu khianat kaca habis dalam atas muka bumi Tuhan waktu turun bananya maka orang kafir nak jadi pemerintah iaitu orang Islam sebab tu orang-orang Arab dia tulis dan kata-kata mudah-mudah jelah ya? dia katanya pada zaman dahulu kita ni duk perah manusia bukan bukan Dulu kita pergo kambing. Nampak katanya tak mulia ke pergo kambing. Tapi Allah Taala wei Islam kepada kita sehinggo kita boleh pergo manusia. Dengan sebab kita tahu Islam, maka kambing ni pula pergo kita. Jamaah ada dah. Jamaahlah benda ni. Tak ada payah ni. Dulu kita pergo kambing. Ha nampak hinornya orang pegang kambing Bila Islam sampai alhamdulillah Allah taala wi teraju teraju Pemerintah eh, duk di bawah orang Islam orang Islam boleh peratah orang kafir pada zaman dulu Masya-Allah Tapi dengan sebab orang Islam tahu Islam orang Islam tak taqwa kepada Allah orang Islam mentai Islam orang Islam duk khianat atas muka dunia ni dengan korupsi ni dengan menipu makian arak berjudi zina mabuk kaya go to go ni tu gata-gata ni saya kecil ni cuba baca di dalam sejarah-sejarah pemerintah he pada zaman-zaman zaman dahulu Bani Umayyah Bani Abbasiyah Bani Utsmaniyah Bani Fatimiyah Bani tu bani ni masya-Allah raja-raja dulu pemerintah-pemerintah dulu suk samrah dengan zina minum arak dan menipu Pakai pada zaman-zaman dulu Sebab tu orang Arab yang sebut katanya Maka Belah Kambing pera kita Dah kita tahu Islam Jadi kambing caunai kita Orang tak pakai lah maksudnya Orang kafe cipas, Seluruh dunia Orang kafe belakang Cuba kita perhati Tengok dalam berita ya Allah Yahudi, Kristian Duk retuh dunia duk ci chata goto goni goto goni masyaallah padahal ekonomi yang terbesar duduk di ditangi orang-orang Islam minyak-minyak duduk di ditangi orang-orang Islam goto goni goto goni tapi orang Islam tak boleh besar gitulah eh tak saya sangat nak no, ayat katanya burung belatuk ha ni masuk di dalam ayat semula burung belatuk pergi tengok raja sahabat pada waktu itu, masya-Allah, singgah sano, istano, tempat duduk alangkan, goto goning goto gani, mai rakyatku Nabi Sneme. So lagi ia ya rakyat, wajatuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi mindunillah. Aku dapat tiraja perempuan itu dan kaumnya sujud kepada matahari dengan meninggalkan ibadat menyembah Allah. Ha, maksudnya apa? Semua matahari naik dan semua Matahari ketika jatuh suat moon ketika pagi-pagi belum pada matahari nak naik itu pakak dok suat moon bela-belah bila matahari naik pak pakak suju semoh kepada matahari ni nak no, ia ya katanya latih pada zami-zami dulu orgnya mikir belakoh nak semoh matahari nak semoh boleh nak semoh bite semoh nate semoh tu semoh ni semoh sama-sama manusia. Sampai ke Allah ni, dunia Allah ni pun semua manusia lagi. Ha, tu. Semua gambar. Ha. Nak tidur tu, semua gambar dulu. Gambar-gambar nama, kita tak nak tahu tak. Nah, semua benar-benar takar, gatu-gani, gatu-gani. Ni, burung hut-hut dirayak kepada Nabi Slemi. Nabi Slemi, Allah Alam tu, hai, tak tahu lagi kau kepada dia. Ataupun, kita tahu dah. Tapi, nen dengan burung hut-hut dirayak kepada dia, seolah lagi, yang ini, yang perlindung sekali. Wa <tip> zayyana syaitanu amalahum. a'amalahum. Ini, cerak-cerak. Pemtim. Dengar perkataan, Wa zayyana syaitanu amalahum. Dan, gapo. Dan syaitan pula memperilukkan pada pandangi mereka, perbuatan syirik mereka. Haa, jalan dah. Hati itu duduk nak sembuh matahari dah tambah-tambah pagi tambah-tambah lagi syaitan mari duduk sem mari duduk nunlang mari duduk royak katanya buat lagu nin lah molek ha ni ni kecek ni orang kafe tidur-tidur ni pada zaman dulu sebab apa tu sebab duduk semua matahari tambah laginya syaitan mari duduk sem kita bosai ha ni nak no, kita bosainya amalan hak orang-orang Islam kita buat seluruh dunia ni saya tak dak kecek ha Orang Melayu kita saja, Seluruh dunia yang orang Islam kita doa buat amal tu, aman ni apa tu Tapi syaitan mari duduk Sokong Nak jadi apa? Mula buat bida'ah Pegangnya khurafak Pegangnya gotu lagu ni percaya Berasa katanya buat lagu ni Kena kali, kena duk Berasa gitu Lepas tu kau tambah Orang kau duk sokong pulak Sokong, sokong, sokong Jadilah amalnya tu Seperti tak Boran-boran Selama ini tahun tahu Damban mari Sapa kalau ni Tak boleh tinggal benda tu Dia berasa katanya kena Lepas tu Pekak gadik Saya sebut semua Pekak gadik Ha Hak sungguh tu benda tu Boleh wear Kalau dia apa Eh boleh Boleh wear Boleh tak Amal Hak pasang bidang Karuk Tapi dengan sebab ke apa Dia berasa katanya Eh tak boleh tinggal weh. Hak ni Hak ni duak Lamur lah murah. Lepas tu kan, tak boleh tinggal, tak boleh tinggal Ha tu nafsu betul-betul dah tu betul -betul. Nafsu betul-betul Dia tak boleh tinggal pekak gadik saat ni, cek katanya Syetir mari duduk gelok Mari duduk royak, mari duduk Supi telingo Nak win apa katanya molek Lepas manusia Jadi kafe, cuba kita tengok deh, Gambar adid Sejak daripada anak-anak Nabi Adel lagi boleh jadi kafe-nyo sebab syaitan. Mai duk tipu, mai duk gelok. Kena tipu, kena tipu jadi syate, jadi apa? Jadi kafe, kafe, kafe, kafe, kafe. Semua tokong ni belong pada Nabi Nuh lagi. Latih semua tokong. kong. Ha tu gitu. Walaupun pada asalnya nak ingatnya, nak ingat kat tok nenek, eh tok nenek ni dah ni, hak berkat ni. Hak minta doa oh, gapo-gapo tu haiwi berlaku mula lalu dah. Eh Ambil kayu, ambil batu mari pan pan pan pan pan. Buak gemage wak. Wak tak kum lah kecek mudah-mudah Mari nak tengok baru. Buak mari rum anak. Eh, buat sana nak gosok-gosok. Mari rum cucu cicit cocok. Hmm, pakai sebah selalu dah. Hatu dah. Nabi Nuh lahir mari pat tu. Dia jadi rasul, dia tengok orang duk sembah tak kum dah ada tokong nama-nama Wadsua, Yaghus, Yauq, Nasr. Ya la tu. Nama tokong-tokong yang tu habubuh di dalam qura'i di zaman Nabi Nuh. Apa tu? Zaman Nabi Sulaiman pun besar juga. Manusia yang dok buat perkara-perkara yang menjadi syirik, iaitu Semua matahari. Apa tu tambah pula syaitan mari dok tambah. Nak jadi lazaq sedaq. Wa tu wa ni dalam pasal syirik-syirik cuba kita gambar kalau kita tengok orang-orang ada semua tak kong semua, semua, semua, semua Masya Allah, dia berasa katanya kenung, kalau dia ada semua nah, lepas tu setiap kalau orang ada semua, bukan tak kong sahaja tak, semua, semua tiap-tiap kalau lain daripada Allah, dia jeliru benda tu, Allah teriak, siapa kau teriak? saya dia kepada benar yang ada semua bagi Allah, bagi orang yang Allah tak anda buka hidayah Bilang ya tahu ya reti pak, masya Allah. Dia buat nak tinggal dahloh. Aku dah sembuh benda tak knoi, Benda complom. Tapi kita tak nak kecek benda-benda pasal ni. Depai kula Ramai-ramai lak lark-lark, sahansa. Seolah katanya kita dah do domin Agama do dia Sebab tu, Ambil lak sahkon mari dek kecet. Tuk sahansa, soal, soal, soal, soal, soal, soal, soal, soal, soal, Nah, semua tu pakai nak gi kepada syurga belako. Pas kita cuba kita mikir sikit. Ai. Syurga agamaku Allah tak ada buat. Syurga agama lu tu ha dia buat. Pas syurga ada apa butir ya? Nah, dah mu pakai wak belako. Syurga ni um, umuh kalau lagu mana? Kalau umuh tak apa. Umuh dah Allah, umuh timur, umuh Mekah, umuh Mekah Jah. Kalau syurga pasal itu tak apa. Tapi syurga nak tiap-tiap orang -tiap hok nak gi ke syurga ni, dia kena ada iman, kena ada aman soleh kena betul akidah kena geru kena geri banyak perkara kakah-kakah nak masuk syurga tapi hak pentingnya iman amal soleh ha gitulah jadi panjang ayat kepada kita dan insyaAllah kita sambung semula eh ayat wajatuha wa qaumaha yasjudunal shamsi min dunillah sebab ayat ni adalah ayat-ayat penting yang adanya tepat sujud dia panggil ayat yang ke-25 ni adalah ayat ayat sujud yang Allah Taala Ayat. Allah yasjudu lillah Nah, Sekalian inilah, masa pun agak panjang lah. Ala ala Muhammad wa ala alihi wa